Sobat sekalian, mungkin akhir-akhir ini sobat sering melihat postingan tentang endemik, plan, local pride, dan juga beberapa kontes ada kelas endemik. Nah, Fahri takut nih sobat sekalian Kenapa takut? Takut terjadi salah kaprah nih sobat sekalian Karena yang Fahri lihat, postingan yang menggunakan hashtag endemic Kemudian peserta kontes atau kontestan yang ikut di kelas Endemik itu beberapa tanaman, bahkan mayoritas ya, lihat bukan termasuk tanaman endemik nih sobat sekalian. Jadi hati-hati ya, kita perlu tahu dulu endemik itu apa sih, identifikasi spesies itu, untuk distribusinya ada tiga. Istilah yang pertama endemik native, kemudian introduksi native atau yang biasa disebut pribumi itu adalah spesies tanaman yang asli atau pribumi daerah tersebut namun ditemukan di beberapa daerah lain juga. Jadi tidak hanya di satu daerah saja. Tetapi di luar campur tangan manusia. Jadi memang sejak dulu sudah ada di situ contoh yang native itu adalah kalau anggrek itu ada anggrek Hidrobium macrophilum itu ditemukan di Jawa, Sumatera, Sulawesi Nah dia jadi masuknya native ya meskipun pribumi Indonesia Tetapi masuknya native bukan endemik karena di beberapa daerah lain juga ditemukan Meskipun asli Indonesia atau pribumi Indonesia Jadi sobat harus hati-hati karena kalau native itu tidak termasuk endemik Tapi endemik pasti termasuk native Nah kemudian yang kedua adalah endemik Pengertian endemik nih yang paling penting Endemik itu adalah spesies pribumi, asli daerah tersebut dan hanya ditemukan di daerah itu tidak ada di tempat lain contoh yang endemik adalah untuk aroid, ini alokasia zebrina sobat sekalian, alokasia zebrina ini sangat eksklusif, endemik, hanya ditemukan di pulau Luzon, Mindanao Filipina, jadi kalau ada yang bilang nemu Zebrina di Sulawesi itu bullshit ya sobat sekalian Karena para botanis itu meneliti tidak sembarangan Dia menentukan ini endemic atau native itu Ada proses untuk ekspedisi ke sana langsung Jadi mereka mengidentifikasi sehingga ketemulah bahwa ini adalah endemik dari Filipina Di tempat lain nggak ada Jadi kalau spesies tanaman ataupun hewan yang ditemukan di beberapa daerah Berarti dia native atau pribumi, Tapi... Bukan atau belum tentu endemik sobat sekalian Nah kalau yang ini jelas-jelas endemik Endemik itu pasti native ribumi karena dia memang asli dari situ Nah kemudian yang terakhir adalah spesies introduksi Spesies introduksi itu spesies yang menyebar luas karena campur tangan manusia Contohnya adalah kalau hewan bekicot Bekicot itu berasal dari Afrika ya Dan dulu terbawa manusia ketika mungkin berlayar atau berdagang di Indonesia, di daerah lain Dan karena dia hemaprodit bisa kawin sendiri Jadi berkembang biaknya cepet dan dia itu apa aja dimakan gitu loh Oh iya, sobat sekalian ini kaos dari Blue House Farm Would you be mine? Ini Blue House Farm Bagi sobat sekalian yang tinggal atau mungkin sedang berkunjung di sekitaran Ciputat mampir aja di Blue House Farm nih tempatnya seru, kece, cozy banget banyak tanaman di sana kemudian ownernya itu humble dan juga ramah pokoknya nggak ada habisnya kalau cerita sama mereka makanannya yang pasti recommended minumannya pun untuk baristanya itu the right man in the right place ya karena kopinya itu mantep banget jangan lupa mampir nih Blue House Farm kalau ini, ini cakep, ya. kicau itu dulu aslinya dari Afrika sobat sekalian, tapi tidak sengaja terdistribusi ke bawah manusia ketika mereka berlayar ke Indonesia sehingga dia bisa hidup di sini dan berkembang biak. Dia jadi hewan spesies yang menyebar luas, jadi dia termasuk spesies introduksi, awalnya endemik tuh sobat sekalian, kemudian contoh untuk tanaman adalah Sirigading atau epipremnum aureum yang dulunya berasal dari Morea, tapi dia tadinya endemik di Morea tersebut, kemudian tersebar luas, karena banyak yang suka tuh, kemudian didistribusikan dibawa ke Indonesia, ke Filipina kemudian ke seluruh Asia, dan juga termasuk ke Amerika Tropis, nah dia menyebar luas karena mudah tumbuh tuh ada, ada yang bosen dibuang di hutan kemudian tumbuh Jadi gulma yang invasif karena dia bisa mengganggu tanaman lain Nah itu termasuk tanaman introduksi atau spesies introduksi Jadi hati-hati ya sobat sekalian kita belajar bareng Apa sih bedanya endemik dan native Jadi untuk lebih amannya kita nggak usah sebut Endemik Indonesia ya, karena untuk mempelajarinya itu cukup rumit. Jadi, lebih aman kita pakai native aja, native plan Indonesia atau Indo-Native plan gitu ya. Kalau local pride itu lebih luas, jadi lebih bagus lah. pakai local pride atau pakai native, kalau endemik itu eksklusif dan bukan semua, tetapi sebagian besar tahaman endemik itu pastinya mahal karena dia penyebarannya tidak luas hanya di tempat tertentu hanya ada di satu tempat kalau ditemukan di tempat lain berarti bukan endemik contohnya ini ya alokasia Zebrina ini dia adalah endemik dari Mindanao Filipina jadi ini sobat udah jelas ya berarti kalau Endemik itu pasti native atau pribumi, tapi kalau native belum itu endemik. Contohnya yang saat ini sedang banyak yang minat, nah ini Lia amabilis Nah, apakah ini endemik? Bukan ya karena Penyebarannya cukup luas untuk Keluarga atau genus Lea ini Di Indonesia, Kalimantan Di Australia juga ada Papua New Guinea juga ada Jadi dia bukan endemik ya, jadi dia gak masuk endemik Tapi native, pribumi Indonesia Tapi juga ada ditemukan di Australia, Papua New Guinea, Jadi di tempat lain juga ada Tempat tadi itu belum tentu negara lain tapi juga kepulauan lain atau kota lain di Indonesia. Jadi penyebarannya tidak hanya di satu tempat. Kemudian Labisia. Labisia ini juga penyebarannya tidak hanya di Kalimantan saja tetapi juga di Sarawak, Malaysia gitu ya. Jadi dia enggak endemik gitu ya. Jadi untuk tanaman endemik ini memang benar-benar terbatas dan sifatnya rare atau langka karena hanya ditemukan di satu tempat. Contohnya juga ini Uh, yang harganya cukup tinggi untuk aroid Philodendron Patricie Meskipun dia termasuk filo mahal Filo kelas atas Tapi dia bukan endemik Dia native Columbia, ya Jadi di Kolombia itu dia Di beberapa tempat ditemukan Jadi dia dia bukan endemik Ini sobat sekalian Jadi Fahri khawatirnya nanti endemik ini jadi salah kaprah Jadi orang atau masyarakat itu Menilai atau menerjemahkan endemik itu Lokal Indonesia, gitu ya. Padahal endemik itu artinya adalah spesies tertentu, pribumi atau asli daerah tersebut, dan hanya ditemukan di tempat tersebut. Contohnya, Fahri ini hanya ditemukan di Secang, tidak ditemukan di tempat lain. Ini Fahri endemik nih, ya. Gitu, oke ya. Sobat sekalian, Fahri harap kedepannya Sobat lebih hati-hati menggunakan hashtag endemik atau menggunakan kata-kata endemik. Jadi, kalau mau bikin kontes tanaman lokal, pakai lokal pride aja, jangan pakai endemik. Panitia kontes harus tahu nih. Untuk pendaftaran tanaman ini benar-benar endemik atau native ya Kalau mau buka kelas endemik Jadi jangan sampai tanaman native tapi masuk ke kelas endemik Dan kalau Fahri lihat di beberapa kontes endemik kemarin-kemarin itu yang sudah Fahri saksikan Banyak sekali tanaman native yang masuk ke kelas endemik Jadi hati-hati ya mungkin kalau juri atau judge sudah tahu tanaman Bedanya tanaman endemik atau native yang mana Tapi panitnya juga harus tahu untuk proses pendaftaran ini masuk endemik atau masuk native Gitu ya sobat sekalian Nanti Fahri akan bahas lebih panjang tentang native, endemik dan juga introduksi Supaya sobat sekalian lebih paham lagi Tapi dengan ulasan yang pendek ini Fahri harap sobat sudah paham lah bedanya endemik dan native